Lalu ini juga isi air juga, air kuat di sini. Jadi untuk kita terapi dari luar ini. Ini terapi dari dalam, minum air. Minum air itu dia pemanfaat pertama itu, kita kuat. Kita kuat sekali. Nah, jadi kuat untuk buah. Nah, <tuh -tuh. Jadi, kita kuat untuk semua. Jadi biar mikrian capek-capek banget memenuh fain akhirnya. Segar kembali. Itu semangat. Itu kapasitas kerja mau main tidak capek kerajaan raja rajanya maupun anak-anaknya buah bisa. Ha. Jadi uh, tenaga tetap fit seperti itu. Jadi tidak perlu obat kimia lagi. Ha. Minum air saya rajin minum air. Ini orang stroke, orang uh, apa nama? Uh, Asam urat, ti paling lambung. Saya ini saya dasar itu lambung, makanya saya kampanye di mana-mana untuk minum air ini. Karena saya lambung parah, kita semua ini muka gertak tapi air rentan semua dalam rusak kan nah. diwar. Coba siapa bilang dia sihat Tidak ada. Musim kenapa semua makanan minuman tercemar semua dengan kimia? Kalau loyap sekar mela padahal itu penuh dengan kimia. Hei orang baru pestisida habis, baru semprot habis supaya pergi jual di pasar segar, padahal penuh dengan kimia. Atau buah-buahan. Beras pun boleh kita baik rajinemu beras ini bantuan ha, tidak pikir bahwa kita sedang konsumsi kimia jadi ini semua ini makanan kita ada yang rajin sekali minum kopi apa white kopi pokoknya kopi kopi toko itu kamu tidak pikir bahwa kamu sedang minum itu sedang minum racun makanya kenapa muncul kanker tumor di mana-mana asam urat ikan pemicu pertama itu dari lambung lambung kalau lambung kan sudah eh lambung nakkah usus kita ini kan luka bagaimana dia mau giling makanan kalau dia lagi luka jadi jangan hati-hati dengan lambung itu kamu jangan anggap penting dengan lambung sakit lambung mak itu kan yang mempunyai doak-doak terus itu lambung kan lambung itu mesin giling untuk mensuplai nutrisi ke seluruh tubuh dan ini yang orang kesehatan tidak ngomong mereka berubah juga laku. Saya datang untuk membawa kabar. untuk Saya presentasi depan para pastor. Saya bilang saya mantan pejabat juga. Saya taruhkan saya punya kredibilitas. Untuk bahwa saya punya produk ini sangat dasar. Sangat menolong kemanusiaan. Sangat menolong orang. Nah, orang yang lumpuh. Karena stroke kan. Saya bilang ini intinya. Momen fahirajin bentar oleh ya badan. Karena di badan dia tetap terapi. Kalau gantung di badan sudah tetap terapi seperti itu jadi uh, saya kemana-mana saya saya pede. di DPR provinsi saya presentasi semua ngambil saya bilang pejabat itu makan makan makanan itu enak semua padahal tidak pikir bahwa enak itu racun uh, enak itu racun perangkat game perangkat dastro perangkat Dan langsung mati di tempat karena semua itu tapi kalau sudah miliki ini itu sudah memprotek diri kita sendiri dari semua aja minum air saya tidak sarankan kamu minum obat kimia Saya sarankan kamu minum air Minum air Dan saya bilang saya kampanye kan di tempat lain Di kota Kupang Saya keliling dari satu tempat ke tempat yang lain Itu mereka kumpul Kota Kupang nah, Saya kan distributor di wilayah Tenggara ya. Saya keliling NTT nah, Bahkan saya masih di Irian lagi nah, Jakarta juga saya pergi Baru-baru pulang baru -baru karena covid Mau lockdown di Jakarta Saya buru pulang Uh, saya pulang di sini saya biar saya biar saya, saya keliling de, uh, dari desa ke desa untuk mengkampanyekan ini supaya masyarakat juga bisa ini makanya ini adalah sat, salah satu produk ini uh, tapi ada satu lagi yang kemarin saya tawar di, di Bapak desa itu adalah uh, biospring itu kita pasang langsung dari keran itu dia keluar itu uh, kualitas tinggi dia mengandung ada lima unsur uh, itu pertama itu mengandung oksigen tinggi Mineral tinggi, alkalin tinggi Alkalin itu meregenerasi ya. Lalu uh, Apa nama Far infrared, sinar inframerah jarak jauh Itu dia membantu mendetoksifikasi Semua racun di dalam tubuh Dan melancarkan semua peredaran darah Melancarkan pernafasan, melancarkan BAB dan BAK Tahu BAB BAK. ya BAK Kapan ya oh, Pak? Ini juga meneten juga eh. ya Jadi buang air besar memperlancar buang air besar dan buang air kecil eh? ya yeah. ah. itu minum air nih minenfive mau gelang-gelang men, ma glang, men ma tua ayah kau belum baik cari masalah minum air tapi kalau minenfive men tua baru minum ini ouais. orang punya tua mau satu drum juga mau min kasi habis itu kok tidak mabuk-mabuk jadi orang yang mabuk itu kasih minum dia langsung ada dengan minenfive dan si merah nak kerja terus main mawulah mah daripada momentum-momentum tua, begitu. Jadi ini ini yang saya mau datang untuk mau kampanyekan kepada bapak-mama semua. Saya di nari itu dari desa ke desa dari stasi ke stasi. Mideng Pak Mimin Pater Francois, Nah Pater Francois Romo Anton Praku Romo Don Pleya. Mereka semua setiap proki itu mereka undangkan. Mereka sudah sepresentasi di depan para pastor dan Uskup Uskup sudah ambil yang besar. Itu sepasang di San Domingo. Semua pastor itu mereka sudah ngambil. Dan mereka undang saya saya presentasi dari gereja ke gereja. Dari stasi ke stasi. Dari Saya dikasih mimbar. Bukan berdiri begini. Sebelum berkat penumpul, penutup dia kasih mimbar. Saya presentasi Saya bilang ini pastor kesehatan. pastoral kesehatan. Selamatkan jiwa orang dengan minum air. Yesus. saya presentasi di depan mereka saya bilang, Tuhan Yesus apa menyelamatkan dunia dia menggunakan sarana keselamatan, salah satu sarana keselamatan itu apa? fire mi permandi pakai tua? fire berkat rumah pakai apa? fire fire nah, tidak lebokas lagi nakas juga, fire Bahasa air, tak kira-kira juga jadi air ini sangat penting makanya saya datang itu hanya mau mengabarkan bahwa kita tenfai nah, seperti itu. tapi minum dari sini, karena air ini berkualitas, dia mengubah air yang dulu nenek moyang, kita rada den langsung di sumber itu itu karena tidak belum tercemar tid, mata air itu coba eh, kapari eh, sapi maka kenapa musikat di mata air itu mencemarkan uh, air itu sendiri? Nah, untuk itu untuk mengembalikan uh, keaslian dari air itu dengan teknologi ini. ini teknologinya. ini kita belum demo ini. kalau kita demo sebentar itu kan mukjizat heran-heran juga. pastor saya saya demo di depan mereka saja, mereka yang di belakang lari datang berdiri keliling. itu dasarnya produk ini. seperti itu. jadi itu yang saya mau datang mengabarkan. jadi ini fungsinya. Ketika air kita masuk di sini, tujuh detik kita sudah bisa minum. Tujuh detik saja, kita bisa gas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kita minum sudah. Nah, itu dia sudah bermanfaat, berkasiat. Kasiatnya yang bermanfaat pertama itu apa? menaikkan kita pun tenaga tadi, eh? stamina, uh, menjadi kuat. Yang lemah lembek, lemah lembut itu semua kuat. Ketakar, ketulak, semua. Nah. Jadi itu itu tentang uh, manfaat yang pertama. Manfaat kedua itu dia detoksifikasi. Jadi ini kan dia mempunyai kekuatan far infrared tinggi. Sinar infra tinggi. Makanya getaran far infrared itu uh, memecah-mecah molekul air itu menjadi ukuran yang paling kecil namanya nano. Sehingga dia kita ketika kita minum itu dia karena kecil dia terserap cepat sekali ke seluruh tubuh dan dia kerja mulai dari inti sel. Jadi dia punya getaran far infrared itu begitu besar sehingga ada penyempitan-penyempitan pembuluh darah itu dia kasih lancar, longgar dia kasih longgar, getaran far ha, lalu dia detox, jadi kalau ada penyumbatan, racun dia kasih lancar asam urat hilang asam urat hilang, tidak ada yang terlalu kita mau pilih kamar WC, mau WC juga Duduk, kita makan. Goreduan Nur setengah mati, tuh. Bebe, santai. Karena vahay. Saya dulu BAB itu susah sekali. Saya jadi ada fokus itu di lorong. Tapi, tapi, tidak tapi, kita tapi, darah keluar tapi, dengan minum air tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, kita minum air itu dia detok dia keluar cepat sekali. Nah, dia hancurkan dan dia... Karena penyakit pertama itu terjadi penumpukan karena lambung itu. Karena usus luka, dia tidak bisa bekerja dengan maksimal, maka terjadi penumpukan makanan di dalam tubuh. Di dalam perut ini. Sehingga akhirnya keboteja mulai delong, dan peredmin makmur. Ayo, penyakit. Nah, begitu. Jadi kalau minum air itu dia kasih bersih semua. Dia akan bersihkan, detox. Peredaran darah tidak lancar dia kasih lancar plak-plak lemak jahat atau kolesterol itu dia hilang asam urat hilang lalu itu untuk minum ya lalu yang berikut itu fungsi tentang detoksifikasi atau melancarkan semua itu mencuci cuci usus cuci peredaran apa nadi-nadi apa semua yang sumbat-sumbat itu begitu lalu yang berikut fungsi yang kedua ketiga itu dia meregenerasi sel. Jadi ada sel-sel tubuh yang rusak Oleh karena luka lambung misalnya Itu kan sel rusak ha. Lalu kanker, luka kanker luka, luka diabetes, gula itu Dan luka semua itu Remomenvain akhirnya Dia meregenerasi sel kembali, menumbuhkan kembali Sel-sel itu, dia mengembalikan memulihkan, begitu Ini fungsinya, minum air ini. Itu fungsi yang ketiga Fungsi keempat itu Dia membangun imunitas tubuh ini mengerti imunitas bata, ha? imun itu kebal, toh? membangun imunitas tubuh. Anak sekolah ini. jadi membangun imunitas tubuh atau kekebalan tubuh terhadap semua virus, semua penyakit. Dia ya, termasuk virus corona. Minum air ini, kamu kebal terhadap semua virus, termasuk virus corona. Itu di Jawa, itu seorang semua ambil ini. Itu karena itu satu pub, uh, perusahaan pabrik itu dia miliki semua. Semua dia punya uh, apa karyawan semua itu bebas covid. Karena semua miliki ini. Seperti itu. Jadi ini dia uh, membangun imunitas tubuh. Anak-anak minum itu supaya imun. Terhadap semua penyakit. Ya, tidak usaha uh, suntik ke uh, semua segala macam itu. Tapi kalau istri minum-minum. Apalagi kalau misalnya lagi hamil baru minum. Itu anak itu akan imun sekali. Seperti itu. Lalu fungsi yang kelima itu membangun, menaikkan kecerdasan anak, kecerdasan tipu aja, tipuah, pola menaikkan semangat. Ah, kita kemotinya ke gondul cukup semangat, kan? Pak Gokine tak nak Jadi ha, gue harap dia jadi mimin, mim semangat, semangat kriyan aja, bukan krian bisanya, tapi krian buah. Eh, kita kerja, tungkir balik supaya kita bangun di pelosok anak ini, seperti itu. Jadi itu itu, itu tentang uh, membangun kecerdasan makanya anak-anak ini penting untuk minum air. Ini. Karena itu uh, untuk kecerdasan anak, kreativitas, inovasi, semangat seperti itu. Jadi ini manfaat dari minum air ini. Uh, lalu memang ini dibuat dari bebatuan mulia, dari batu cermanium, Turmalin, Titanium, Sembatu Kio. Lalu ini dilebur dalam wadah dan bentuk dalam lempengan, lalu dibuat wadah ini. Jadi mempunyai kekuatan farin dan ion-ion negatif. Ion negatif uh, itu manfaatnya itu untuk menangkal unsur-unsur luar seperti uh, apa radiasi bebas. Uh, dan nakri juga termasuk si sengaja apa juga uh, Nggak bisa tangkis. Tapi dia coba nggak baik. Boleh kok nggak melang. Jadi ini lakukan di bongkring, kompetensiasnya di depan orang roti apa semua juga sama bilang ini penangkal juga ini. Uh. Jadi uh, ini kita bawa kemana-mana itu dia memprotek kita, terutama dari radiasi bebas. Jadi misalnya uh, apa nama bau-bau yang meracun bagi uh, diri kita, nah, itu dia menangkal. Termasuk COVID-19 juga ini eh, dia tangkal, begitu. Nah sekarang kalo kita mau demo, bahwa ini dia memprotek kita itu seperti apa, Nah menaikkan tenaga kita tuh seperti apa. Saya gom lihat anak itu kiri. Uh, atau anak belamu kena Atau ibu satu? Eh. Ini nona. Ini nona, nona pergi. Ika-Ika berdiri. Ika berdiri.